Oke, okay, halo guys, balik lagi bersama saya di Septer Channel. Oke, okay, jadi di video kali ini gua mau tambal ban dalam ataupun benan ya, dengan menggunakan setrika bekas yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi, setrikanya sudah tidak menyentrum lagi, guys. Ya, ini sudah menggunakan aliran, aliran listrik, guys. Ya, saksikan video. Boodle